Selamat datang di channel Petani milenial. Dukung kami dengan cara tekan like dan subscribe dan jika videonya bermanfaat, silakan bagikan ke akun media sosial lainnya. Tadi sangka-sangka, beberapa jenis tanaman hias ini ternyata memiliki harga yang sangat mahal loh. Bahkan ada yang mencapai puluhan juta rupiah untuk satu tangkainya, simak beragam tanaman termahal di dunia dan Indonesia. Tanaman hias berikut ini memiliki karakteristik yang cantik dan unik, sehingga mereka populer bagi banyak orang. Hal tersebut membuat ragam tanaman hias ini dapat terjual dengan harga yang fantastis. Harganya yang fantastis membuat tanaman ini cocok dibudidayakan atau dijadikan peluang bisnis. Penasaran tanaman hias apa saja yang paling mahal? Yuk simak beragam tanaman termahal di Indonesia dan di dunia berikut ini. Nah buat kamu yang sudah penasaran langsung saja kita lihat videonya.